Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, channel HB Abad Video YouTube. Di video kali ini, saya akan mencoba mentutorialkan cara menghidupkan HP merk Oppo yang tidak ada tombol powernya dan tidak ada tombol volume plus dan nya Barangkali aja teman-teman semua punya HP dengan penyakit yang sama, barangkali bisa dicoba di rumah, Insyaallah Allah berhasil dengan cara ini. Di sini saya mempunyai alat colokan besi untuk menghidupkan HP ini dan se sebuah charger oh, yang no. ke setrum. Kalau nggak ada setrumnya nggak bisa nyala saya coba dibikin tutorial soalnya kalau menghidupkan HP kalau udah mati lumayan pusing soalnya nggak ada uang buat beli ya sekalian bikin konten aja malumlah youtuber pemula tidak seperti youtuber yang hebat yang banyak uang bisa bikin konten pahala bagi-bagi uang seperti Youtuber Yang udah besar gajinya Dan Kalau ada uang bisa Bikin konten apa aja Mau review Pesawat terbang Ya saya bikin konten sederhana aja Dan daripada saya ngelantur ngomong ngalir ngidol kita simak aja videonya videonya langkah selanjutnya untuk menghidupkan HP ini dan sebelum ke videonya jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, komen, and subscribe dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar mendapatkan info terbaru dari video saya ini dan langkah selanjutnya untuk menghidupkan HP ini kita colokkan besi yang buat SIM card itu ke Jangan salah Ke mau bawah Kita tekankan sekitar 3 sampai 4 detik Ke mau bawah Ini jempol polumonya Maklum Tapi lumayan bisa nyala Kita tekan 3 sampai 4 detik Agak susah ini masukinnya agak susah karena udah jebol Kalau kita masukkan chargernya ini kalau salah cara ini tidak akan hidup karena ini saya masukkannya barengan karena agak sulit, masukin ke volume minnya. Kita coba lagi, masukkan besinya ke volume bawah, lalu chargernya ke lubang. Nah, masih masih salah. Karena agak sulit kita coba satu kali lagi kita tekankan tekan dulu 3-4 detik ke volume bawah volume min lalu kita colokan chargernya. nya ini udah tertekan lalu colokan chargernya. dengan cara yang simple dan sederhana dengan menggunakan besi buat simkar. Nah kalau udah tampilannya kayak gini, kita klik yang Inggris bahasa Inggris. Kalau yang ini, guys saya nggak ngerti, malum nggak ngerti bahasa Cina. Kita klik yang Inggris, lalu, lalu klik, kita okay. klik keyboard. Nah, ini sudah mati dan nyala lagi dan tunggu 2 sampai 3 menitan HP nya pasti nyala lagi dan barangkali aja teman teman semua punya keluhan dengan penyakit yang sama penyakit tidak bisa beli yang baru ya maklum lagi di musim pandemi kayak gini ini sudah nyala HP-nya ini saya coba kecerahannya saya gak kelihatan nih sudah nyala, sudah kembali ke semula HP-nya yang susah untuk dihidupin dan semoga video tutorial dari saya ini bermanfaat buat teman-teman semua. Mohon maaf kekurangan kelebihannya, maaf. Masih belajar jadi YouTuber. Dan mohon koreksinya buat semua teman-teman kekurangan dan kelebihannya. Dan sekali lagi jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, comment, and subscribe. Share sebanyak-banyaknya Untuk perkembangan channel saya ini Dan jangan lupa Tekan tombol loncengnya Agar mendapatkan notifikasi Video-video terbaru Dari channel saya ini Dan itulah Cara simple untuk Menghidupkan HP merek Oppo dan untuk semua merek Oppo, insya Allah caranya sama seperti berikut. Dan untuk merek yang lainnya, ada yang ditekan volume atas, tapi yang saya ketahui merek Oppo dengan cara tekan volume bawah. Segitu aja video dari saya. Wassalamualaikum. Warahmatullahi Wabarakatuh